kita mulai aja ya. Iya Pak. Iya. Uh, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Uh, perkenalkan nama saya Mikael Prastowo. Atau akrab dipanggilnya Toto. Uh, saya diterangi posisinya di penanggung jawab program ekowisata. Saya diminta... Mas Ozi untuk memberikan materi terkait dengan rencana pemantau uh, rencana monitoring atau pemantauan ya kita uh, alokasi sih nggak nyampe jam 10 lah. jam ya mungkin jam 9 lah atau jam 9.30 lah seperti itu karena nanti teman-teman jam 10 ada ada yang beberapa yang mau praktikum ya ini di sini ada 13 orang ini Hesti, Helvira. Oh, ini, ini, ini dua orang atau atau orang yang beda ya? Oh, satu atau orang apa? Pak tadi. Tadi uh, ganti device Pak. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini 12 orang. Tadi saya dapat informasi dari Mas Ozi itu kalau... Siapa nih? Ovi, eh ini siapa? nggak tahu namanya nih. Ada satu orang deh yang pokoknya nggak ikut di sini dia forwardin tapi nggak ada namanya. Nah, uh, mungkin boleh aktifin layar video dulu kalau memungkinkan. Atau ini belum pada bangun nih. Belum eh belum pada bangun. Belum pada mandi nih. <laughs> biar saya tahu muka-mukanya Ini posisi di rumah semua ya? Iya Pak di rumah. Eh, ini kalau boleh tahu teman-teman ini semester berapa ya? rata Toto sudah di tingkat akhir Pak tingkat akhir itu berarti semester sekarang masuk semester tujuh ya eh delapan eh sekarang itu tujuh balapan ya tujuh pak tujuh ya oke tu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Oke, uh, salam kenal teman-teman. Jadi nanti kalau umpamanya kita ada kesempatan uh, bertemu di kantor atau nanti pada saat teman-teman ada kesempatan untuk praktek ya, mohon maaf kalau umpamanya saya lupa atau minimal kan teman-teman hanya mengingat satu wajah saya. Tapi kalau saya mengingat 3, 12 orang yang ada di sini, jadi mohon maaf kalau umpamanya saya uh, tidak mengingat jelas ya, kayak gitu. Seperti itu, jadi kita mulai aja uh, kegiatan sharing aja untuk pemateri pada pagi hari ini. Kita bisa ini aja apa namanya stop uh, video biar nanti kalau memang jaringannya lebih stabil lah kayak gitu. Kelihatan ya? yang saya tampilkan di sini terlihat ya, oke terlihat jadi eh, topik diskusi kita pada pagi hari ini itu eh, terkait perencanaan atau monitoring eh, pemantau eh sorry maaf ini ada ada panggilan dari kantor sebentar ya Oke, okay, sorry. Tadi ada panggilan dari kantor. Jadi, pagi hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan perencanaan monitoring atau pemantauan. Nah, definisi dari monitoring atau pemantauan itu adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang objek tertentu untuk suatu tujuan. Nah, dari divisi ini ada yang masih bingung nggak? Kita harus sepakat dulu nih. Ada yang masih bingung kalau pemantauan itu apa? Atau monitoring ya? Karena kenapa saya lebih... Nanti ke depannya saya akan memakai istilah pemantauan dibandingkan monitoring. Karena pemantauan ini... Penggunaan kata pemantauan ini sudah... Istilahnya sudah baku, bahkan beberapa... Uh, Standar Kompetensi Kerja Nasional atau SKKNI itu menggunakannya kata-kata uh, pemantauan terkait dengan uh, apa ya pengamatan fisik uh, parameter fisika parameter kimia parameter biologis seperti itu. Jadi kalau umpamanya nanti teman-teman mendengarkan kata pemantauan itu ya sama dengan monitoring kayak gitu. Nah. Pemantauan ini, ada yang masih kurang paham? Mungkin saya tes dulu kali ya. Putri ada nggak Putri? Halo, halo. eh ini putrinya ada dua ya? <tuh> Oke deh saya pak ini yang putri Fancy, putri Fancy ada nggak putri Fancy? Iya ada pak. Oh iya. contoh dari pemantauan apa? Um, mungkin melihat kondisi uh, tutupan terumbu di suatu wilayah da dalam kurun waktu tertentu pak. Oke. Kalau Iqbal, Iqbal, ada nggak? Iqbal, hadir, Pak. Ya, Contohnya apa nih? Tadi kan si Putri fancy, udah ngasih contoh tuh. Kalau Iqbal, menurut Iqbal, contohnya apa, tuh pemantauan kurang lebih sama sih, Pak? Kayak pemantauan parameter fisik gitu di satu lokasi dalam kurun waktu tertentu, misal di tahun 2018 sampai 2021 gitu, Pak. Oh ini Iqbal, uh, terkaitnya oh, Terumbu Karang ya. Kalau oh. tadi Putri, enggak maksudnya ini kan saya sekalian melihat nih, minat magangnya nih. Tadi kalau Putri minatnya di ostenografi kesehatan Terumbu Karang. Nah kira-kira kalau terkait dengan Oceanografi kesehatan Terumbu Karang ini, uh, data apa nih, atau objek apa nih yang di, perlu dipantau nih? Putri? Uh, mungkin dari parameter kimia perairan itu sendiri, Pak. Parameter kimianya apa, tuh? Misal nitrat, silikat, kecerahan, terus kedalaman di perairan itu juga, kayak gimana, produktivitas primernya yang mempengaruhi kesehatan dari terumbu karang itu, terus mungkin bisa disambung pautin sama biota-biota tanya juga. Tuh, Pak. Wah, oh, mantap sekali nih. Kayaknya udah padat jago nih. Nah, tadi itu. Jadi sebenarnya pemantauan ini, kita lanjut aja ya. Udah Kayaknya udah kita bisa diskusi aja langsung. Nanti pemantauan ini sebenarnya tujuannya itu menyediakan data untuk menjawab permasalahan. Nah, yang terus tadi disampaikan, dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, eh, tadi kan... Si Iqbal sama si Putri ya, menyampaikan bahwa terkait dengan pemantauan ini, biasanya kita tuh ada tujuannya nih, kayak gitu. Tujuannya apa? Kayak tadi si Putri kan kalau minatnya itu terkait dengan oceanografi kesehatan Terumbu Karang. Nah kalau Iqbal tadi itu kalau saya, ini tentang GIS ya Terumbu Karang gitu ya, benar nggak? Iqbal, Ya benar Pak. Nah, tinggal nanti eh, terkait dengan isu yang teman-teman mau eh, dalami gitu ya, itu permasalahannya apa kayak gitu. Biasanya kalau penelitian juga kan sekarang diarahkan untuk menjawab sebuah permasalahan. Memang eh, ada juga beberapa penelitian atau kegiatan itu hanya untuk mendapatkan dasar, data dasar. Nah, cuman uh, data dasar ini biasanya kan uh, nanti di akhir ya, di akhir kegiatan itu biasanya ada tuh kesimpulan atau entah uh, rekomendasi lah ini digunakan untuk apa. Atau ini untuk menjawab permasalahan yang ada perlu dilakukan pemantauan apalagi atau kegiatan apalagi, seperti itu. Nah. Selain itu, untuk menjawab permasalahan biasanya pemantauan itu, yaitu tadi di, sudah disampaikan oleh si Putri, ya, dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Tuh, bisa eh, yang bisa saat ini, bisa untuk yang akan datang, atau bahkan kita sebenarnya bisa mulai eh, pemantauan itu dilakukan dari waktu yang sudah, sudah terjadi, lah, atau sudah. Uh, waktu lampau lah seperti itu nah kira-kira kalau uh, waktu lampau itu pakainya metode pemantauannya seperti apa ya Veronica ada nggak Veronica Veronica Sagala monitor Mbak Veronica, halo-halo. Mbak Veronica, kenapa? Ya, Pak, maaf, Pak. Gimana, Mbak Veronica? Uh, kalau dari saya masih kurang tahu, Pak. Kenapa? Kalau dari saya masih kurang tahu, Pak. Oh, tahu, oke. Okay. Tapi paham nggak terkait dengan apa itu pemantauan? Kalau pemantauan lumayan paham pak. Apa tuh tadi? Kalau pemantauan itu kayak mencari data, satu misalnya seperti terumbu karang itu dengan kurun waktu, jangka waktu tertentu gitu pak. Ya Mbak Veronica kan nih fokusnya terkait keminatannya ya, minat magang ini rehabilitasi kerubu karang nah, kira-kira kalau uh, nantinya nih pada saat menentukan lokasi mana yang perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi pemantauan yang perlu dilakukan seperti apa? Kalau menurut saya Pak pemantauannya misalnya uh, dilihat dulu keadaan kondisi lingkungannya uh, baik atau enggak untuk E, budidaya terumbu karang seperti itu, Pak. Nah, mungkin yang perlu dipahami juga e, rehabilitasi itu bukan, da, bukan budidaya, ya. Jadi, kalau budidaya itu kan e, tujuan utamanya adalah memperbanyak apa namanya e, karangnya, ya, atau terumbu karang lah. Kalau, kalau ter rehabilitasi itu mengembalikan. Kayak gitu, jadi yang tadinya baik gitu kan terus tiba-tiba rusak. Nah, rehabilitasi itu bagaimana memulihkan atau memperbaiki, atau tujuannya sebenarnya mengembalikan kondisi ke uh, kondisi semula tuh. Tapi kalau apa tadi namanya uh, budidaya ya? Tadi ya, budidaya terumbu karang itu dia memperbanyak tuh tidak. Mem Me, tidak mematok bahwa di sana itu tadinya rusak, tapi malah justru kondisi berbudidaya itu memilih lokasi-lokasi yang bagus dan cocok untuk menanam terumbu apa namanya melakukan kegiatan budidaya terumbu karang agar terumbu karangnya itu banyak kayak gitu. Nah tujuannya macam-macam tuh. Untuk jadi eh, kebutuhan perdagangan, untuk akuarium atau mungkin untuk rehabilitasi, untuk eh, pembibitannya, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kalau kita ngomongin terkait dengan rehabilitasi, ya pemantauan kalau untuk dilakukan secara waktunya itu yang lampau, ya kita bisa lakukan melalui... Itu di literatur tuh, seperti dulu di sana kondisinya seperti apa. Kalau dari dulu di sana sudah rusak gitu ya, contoh suatu lokasi dari sana dari zaman uh, nenek moyang kita itu di sana, uh, kondisi terumbu karangnya tutupannya hanya 10 persen, karena apa nih? Kalau ternyata oh di sana kondisinya memang tidak cocok untuk terumbu karang, hanya apa? jenis-jenis tertentu tuh yang uh, bisa tumbuh jenis-jenis terumbu karangnya kayak namanya ada beberapa lokasi itu jenis-jenis uh, apa namanya terumbu karang yang memiliki ukuran poli besar kayak seperti blastomusa, uh, uh, rostracipilia dan lain sebagainya itu tidak bisa tumbuhi atau kita coba melakukan kegiatan rehabilitasi jenis-jenis yang uh, memiliki polip karang yang ukurannya kecil kayak gitu. Nah makanya diperlukan pemantauan tuh. Kita harus tahu tuh di sana kondisinya dari awal seperti apa sih. Kalau kita kita nanti berbicara terkait dengan rehabilitasi ya jangan sampai kita uh, melakukan kegiatan niatnya ya niatnya melakukan kegiatan rehabilitasi. Di lokasi-lokasi yang memang notabene di sana kondisi oceanografinya itu tidak cocok untuk jenis terumbu karang yang pada umumnya kayak gitu. itu makanya, kalau di topik pemantauan ini kita bisa melakukan pemantauan itu dari waktu yang sudah lampau, kayak gitu melalui yaitu studi literatur atau berita. Ya, studi literatur itu bisa melalui berita, bisa melalui. Uh, penelitian kegiatan penelitian penelitian sebelumnya atau bahkan dari wawancara kayak gitu jadi kayak namanya kita datang ke suatu wilayah uh, pesisir kita wawancara kepada masyarakatnya bahwa ini lokasi A itu dulu kayak gimana kok kondisinya oh dari sana dari dulu saya lahir gitu ya tahu dari tahun 1900an itu memang di sana Uh, Terbukanya segitu-segitu aja, bukan berarti kondisi di situ uh, bisa dilakukan kegiatan rehabilitasi kayak gitu. Seperti itu. Dari yang saya jelaskan ini, ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Cukup jelas pak. Oke, terima kasih. Nah ini beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemantauan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga objek yang ingin dipantau. Contoh ini, kayak tadi terumbu karang, atau mungkin suatu satwa gitu kan, satwa-satwa yang memiliki nilai ekonomis penting atau nilai ekologi penting, seperti kayak penyu. Itu objeknya kita harus tentukan dulu nih. Jangan, jangan sampai kita mau memantau sesuatu tapi objeknya uh, tidak jelas. Kayak gitu. Atau masih masih bingung. Kayak gitu. Atau kalau teman-teman, ya ini pada kondisi saat ini, uh, awalnya teman-teman sering tatap muka gitu ya, terus suka sama seseorang gitu kan, sekarang udah jarang ketemu cuman via online ket, e, apa namanya kuliahnya jadi wah nu, saya mau mantau nih yo. si A nih yo. gimana caranya yo. mungkin sekarang kan bisa pakai e, media sosial yang lain gitu kan ke kegiatannya di apa aja gitu kan oh ini ternyata si A suka sesuatu nih nah dari situ kan ketahuan nih informasi apa nih yang ingin didapat kayak gitu kan, kayak mamanya ada orang mau PDKT gitu kan oh si A nih sukanya apa, kayak gitu kan untuk dia mau ulang tahun nih, saya mau kasih kado apa nih kayak gitu, jadi jadi informasi apa nih yang didapat sudah harus ditentukan nih, kayak gitu kayak mamanya tadi kalau melakukan kegiatan rehabilitasi terumbu karang ya informasi yang mau didapat apa kan biasanya kalau rehabilitasi indikatornya apa tuh tadi si siapa namanya tadi mana sih rehabilitasi Veronica kira-kira apa tuh informasi yang yang ingin didapat Halo Mbak Veronica Ya, Kak. Nah, kalau nantinya mau melakukan kegiatan rehabilitasi terumbu karang, kira-kira informasi terkait uh, pemantauan ini, informasi yang diinginkan apa tuh? Uh, contohnya, Pak, uh, penyebab uh, terumbu karang itu rusak, Pak. Oke, terus setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi. Ininya dong laju pertumbuhan karangnya dong, iya nggak? Iya pak. Jadi kan eh, yang tadi saya sampaikan pemantauan itu bisa dilakukan di masa lampau, saat ini dan di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi harapannya kita tahu nih perubahan-perubahan nih terhadap Objek yang akan kita pantau seperti itu. Nah, kemudian metode yang harus digunakan. Nah, pada saat melakukan mau rencanakan kegiatan pemantauan itu metodenya harus kita harus eh, tentukan tuh apa nih yang sesuai. Kayak umpamanya tadi terkait dengan eh, rehabilitasi terumbu karang, oh metodenya harus menggunakan pengukuran eh, jumlah atau apa namanya? tingkat keberhasilan pertumbuhan karang. Jadi ada yang dari sekian banyak uh, substrat koral yang ditanam itu berapa yang berhasil hidup, berapa yang berhasil apa yang berapa yang jumlah yang mati. Terus yang hidup ini pertumbuhannya berapa uh, panjangnya nih? Berapa senti nih? Kayak gitu. Nah, kemudian frekuensi kegiatan pemantauan yang diperlukan. Jadi untuk melakukan sebuah pemantauan e, satwa gitu ya, itu kita butuh oh, frekuensi kegiatan pemantauan ini berapa berapa lama sih atau berapa banyak sih kayak gitu. Contoh kita mau melihat tingkat kesukaan e, cowok idaman kita atau cewek idaman kita terhadap Makanan tertentu. Nah, kita kan harus lihat tuh. Oh dia dalam satu minggu ini dia makan. Eh, makanan itu berapa banyak sih. Kayak gitu kan. Kayak mamanya Dulu saya sempat menemani Pak Hawis. Eh, penelitian gitu ya. Dia ini. Apa namanya. Eh kenal kan ya Pak Hawis kan ya. Iya Pak. Kenal Pak. Ya. Jadi dia, beliau itu melakukan penelitian tingkat kesukaan ikan caitodon terhadap jenis karang. Jadi, si ikan caitodon itu kan dia, makanannya polip karang. Nah, dia dilihat tuh, si ikan jenis ini di beberapa kali pemantauan eh, si ikan ini me, apa ya, memakan polip karang itu polip karang jenis apa? Kayak gitu, dalam setiap Survei. Jadi umpamanya kita berbicara kepulauan seribu gitu ya, atau uh, suatu pulau atau suatu wilayah, itu dia ngambil tuh di di bagian utara, selatan, timur, barat suatu pulau dilihat. Oh ikan jenis Cetodon ini dia kejadian memakan polip karang itu berapa banyak dan polip karangnya itu jenis apa kayak gitu. Sama juga tuh, kayak mamanya kita memantau pria idaman atau wanita idaman kita gitu kan, wah dia makan, uh kayak tanya dia suka makan batagor nih, nah gitu kan kita pantau tuh dalam satu minggu itu dia makan batagor berapa banyak sih nah kemudian batagornya di warung mana nih kayak gitu kan kayak gitu, jadi seperti itu tuh jadi kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa si A suka batagor gitu. Ternyata dia oh ternyata pada saat kita lihat oh dia kok jarang banget makan batagor, lebih suka makan somainya gitu kan. Oh, ternyata sebenarnya walaupun warungnya sama ya, kadang-kadang kan warung batagor dan warung somay kan mirip ya. Jualannya juga menuinya sama. Ternyata dia lebih suka makan somay nih dibandingin makan batagor gitu. Seperti itu tuh analoginya. Jadi kita harus perhatikan tuh jangan kita pas ketemu pertama kali nglihat, oh dia dia makan batagor, kita langsung eh, apa namanya menarik kesimpulan bahwa si A suka makan batagor, padahal dia suka makannya somai, kayak gitu kan, seperti itu. Jadi perlu memang dilakukan beberapa kali pemantauan seperti itu. Nah yang berikutnya sumber daya apa yang yang saat ini dimiliki? Jadi contoh kayak mamanya tadi eh, si Siapa namanya? Si Iqbal gitu ya. Si Iqbal tertarik terhadap GIS, pemetaan Terumbu Karang. Nah, kira-kira kapasitas dia saat ini uh, sudah mumpuni atau belum? Kayak gitu. Iqbal mengerti nggak terkait dengan pengolahan data uh, kayak kemarin uh, yang disampaikan oleh Bang Safran itu ya tentang apa namanya? Gee ya apa eh, apa kemarin bang safran itu ngasih materinya kepanjangannya iya, Gee benar. Google Earth Engine pak ya Google Earth Engine itu kan ternyata metode untuk pemetaan terumbu karang saat ini eh, terus berkembang gitu ya nah, salah satunya itu kan ya tadi kemarin disampaikan oleh bang safran Google Earth Engine nah berarti eh, apakah apa ya, istilahnya Iqbal sudah menguasai nih metode yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemetaan terumbu karang seperti itu. Ternyata untuk pemetaan terumbu karang diperlukan juga nih contoh, oh identifikasi jenis karang gitu kan, atau minimal e, dibutuhkan penyelaman secara in situ kayak gitu. Nah berarti kan si Iqbal harus Tahu nih siap, walaupun mungkin si Iqbal tidak bisa menyelam, minimal oh saya punya teman nih satu angkatan yang punya yang bisa menyelam atau mungkin oh lembaga A e, punya data nih tentang status terumbu karang atau po, apa namanya e, data tutupan karang di lokasi tertentu kayak gitu. Jadi kita sudah mulai nih melakukan identifikasi untuk mendukung e, kegiatan pemantauan kita. Siapa aja nih yang kita bisa support? kita tidak tidak perlu melakukannya semuanya sendiri kayak gitu. Karena kalau ngomongnya sendiri, yang pasti e, membutuhkan waktu yang lama, terus e, dana yang besar, kemudian keterampilan setiap orang kan pasti akan terba, e, pasti terbatas sehingga untuk melakukan sebuah pemantauan itu. Saya tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi memang harus dalam bentuk uh, tim seperti itu. Dari lima poin ini ada yang mau didiskusikan atau masih kurang jelas? Sejauh ini cukup jelas Pak. Oke ya, lanjut. Nah, adakah kebutuhan akan pelatihan dan peningkatan kapasitas surveyor? Nah, tadi itu juga sudah saya sampaikan. Kalau memang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas, itu ya harus dilakukan, kayak gitu. Terus, besaran biaya operasional yang dibutuhkan. Nah, ini juga nih, dari sebuah pemantauan ini nanti kita akan coba desain gitu kan. Kira-kira butuh dana berapa sih? Kalau namanya dilakukan dengan cukup apa namanya beberapa kali kegiatan di lapangan, terus kebutuhan peralatan yang dibutuhkan seperti itu. Nah, yang terakhir nih, bagaimana mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengamatan, kayak gitu. Jadi kita juga sudah mulai memikirkan setelah kita melakukan kegiatan pemantauan. Data yang dihasilkan atau dan data dan informasi yang dihasilkan itu mau diolah dan diinterpretasikan seperti apa, kayak gitu. Jadi e, harapannya nanti teman-teman pada saat melakukan kegiatan penelitian gitu ya. Sebenarnya penelitian itu kan bagian dari pemantauan ya. Jadi e, pemantauan secara ilmiah, kayak gitu. Ya. Harapannya ya kayak tadi tuh pada saat teman-teman memantau Uh, seseorang yang menurut teman-teman menarik gitu kan. Teman-teman harus sudah melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah nih. Berapa kali teman-teman mau melihat melakukan survei gitu kan. Apakah dia memang benar-benar suka A jenis makanan A kayak gitu. Jadi itu harus ketahuan nah begitu tahu oh iya benar nih si A suka makanan somay. Jadi, oke, okay, kita cari nih. Somai yang menurut dia enak, atau mungkin teman-teman punya referensi makanan somai gitu, kan? Yang menurut teman-teman enak, ya. Nah, itu pada saat dia nanti ada momen-momen tertentu, kita bisa kasih tuh makanan somai yang menurut teman-teman enak seperti itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Jangan sungkan ya kalau mamanya ada eh, apa namanya? hal-hal yang mungkin belum paham bisa disampaikan langsung. Nah, ini contoh studi kasus. Ini tahun 2015 nih. Ada suatu kegiatan eh, wisata di lokasi tertentu gitu ya. Uh, ramai sekali. Ada yang snorkeling, mancing, Belanja, gitu kan. Nah, ternyata pada tahun 2019 tiba-tiba sepi. Kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya nih, kita mengidentifikasi dulu nih, ruang lingkup pemantauannya. Dari kita menentukan, oke, okay, lokasinya di e, kampung A atau di pulau A, gitu kan. Nah, kita lihat tuh, siapkan petanya. Terus kita identifikasi nih pengumpulan data sekunder dan informasi pendukung pemantauan. Artinya data-data dari ini nih dari gambar yang ini kelihatan kan ya? Gambar ini kelihatan nih contoh kira-kira data-data apa aja nih yang dibutuhkan seperti itu. Untuk menjawab kenapa di tahun 2019 yang tadinya ramai gitu ya, sekarang jadi sepi kayak gitu. Dia menentukan ruang lingkup pemantauannya. Nah, kita di sini juga harus tentukan nih dari suatu jenis keadaan gitu ya. Contoh kembali lagi nih dari gambar ilustrasi ini. Kira-kira kita, kita harus batasi nih, mau fokus di apanya kayak gitu, ataukah nih? Kira-kira gambarnya gambar tentang apa nih? Mbak Esti, Mbak Esti. Ada kan Mbak Esti? Iya, ada, Pak. Oke. Kira-kira Mbak Esti, kalau melihat dari kayak gini nih, kira-kira batasan kalau Mbak Esti kan di sini oh indeks kesehatan laut ya. Benar ya? Esti itu. Uh, iya, Pak. Nah, kira-kira dari indeks ini kira-kira apa nih yang ke yang bisa dilihat kalau dari foto ini nih, gambar ini nih. Um, maksudnya parameter aja gitu itu Pak? Iya, batasannya. Kalau mamanya nih terkait dengan uh, indeks kesehatan laut, kira-kira kalau melihat dari gambar ini, Hesti mau ngambil, apa, mengambil, apa, batasannya apa tuh? Um, dari parameter kecerahannya gitu pak? Ya bisa. Kan tadi kan kalau di sini kan di kalahestik kan udah fokusnya terhadap indeks kesehatan laut, oceanografi dan terumbu karang gitu kan. Nah berarti kan di sini batasan untuk pemantauannya sudah harus kita tentukan nih. Kayak tadi kecerahan, kecerahan ini mendukung apa sih? itu kan berarti kan kualitas lingkungan ya, kualitas airnya. Kayak gitu karena terumbu karang di sini berarti udah mulai fokus nih apanya kira-kira apakah eh, tutupan karangnya atau sampai perlu dilakukan penelitian sampai level genus kayak gitu atau seperti apa kayak gitu. Nah Hesti udah harus eh, memikirkan nih jangan sampai Hesti nantinya melakukan kegiatan pemantauan terlalu terlalu lebar sehingga parameternya terlalu banyak tapi malah eh, apa, hasil yang didapatkan malah tidak optimal kayak gitu. Kalau di, dari sini gambarnya berarti kan banyak sampah ya? Iya pak. Nah berarti kan dari sini kan ST sudah mulai melihat oh nih parameternya osonografi dan terumbu karang, ya kita bisa berbicara terkait sampahnya nih kayak gitu, kenapa daerah situ uh, wisatawan tidak mau datang lagi kayak gitu apakah memang di sana kondisinya ostenografinya sudah tidak memungkinkan atau tidak memenuhi kriteria untuk kegiatan wisata atau terumbu karang yang di sana sudah jelek gitu kan, kita kan harus Tentukan tuh batasannya seperti apa, kayak gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kemudian menyusun rancangan pemantauan aspek biologi, biofisik. Nah, di sini eh, dari kita sudah menentukan batasan... Nah, kita merancang nih pemantauan aspek biofisiknya. Nah, biofisik ini kayak tadi ya, eh, tentang tutupan terbukarangnya, tentang parameter lingkungannya, baik dari eh, tadi si Mbak Putri ya sempat menyampaikan ada nitrat, nitrit, terus apalagi tadi, banyak banget lah pokoknya. Kayak gitu, itu bagian dari fisik. Kayak gitu nah kemudian menyusun kerangka acuan kegiatan pemantauan nah di sini itu yang dimaksud adalah yaitu tadi itu e, berapa banyak atau berapa frekuensi kegiatan pemantauan yang harus dilakukan untuk menjawab sebuah permasalahan permasalahan tadi dari studi kasus itu kan e, kenapa kon Kenapa di pulau A atau di lokasi tertentu yang tadinya bagus, eh tadinya bukan bagus ya, tadinya banyak wisatawan, ramai wisatawan, kok tiba-tiba sepi. Kayak gitu. Berarti kan harus disusun tuh rancangan kegiatannya. Jadi apa yang mau diambil parameternya, kemudian butuh berapa orang, kemudian apa-apa. Eh, Brutuh berapa kali dilakukan survei, lokasinya mana aja, kayak gitu. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ada kita lanjut. Nah, di sini yang tadi terkait dengan biofisik, sekarang pemantauan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, jadi dari selain biofisik, kami biasanya diterangi ya, itu melakukan kegiatan pemantauan sosial ekonomi juga untuk mendukung uh, hasil pemantauan yang uh, komprehensif, kayak gitu. Sini sama juga menetapkan metode pemantauan dan evaluasi sosial budaya dan ekonomi, menyusun lembar wawancara, kemudian menyusun kerangka acuan kegiatan kayak gitu. Jadi eh, akan lebih baik kegiatan pemantauan itu kita tidak hanya melihat dari sisi lingkungannya atau sisi biofisiknya, tapi juga ke masyarakatnya nih kayak gitu. Contoh yang di sini, kayak tadi kan ternyata pada saat e, wisatawan, eh, suatu wilayah yang tadinya ramai wisatawan, jadi sepi, ternyata, oh, di sana ada pembangunan oh, pabrik nih, di wilayah dekat-dekat situ, sehingga mencemari perairan, kayak gitu kan. Atau mungkin, oh, ternyata masyarakatnya di sana, eh, masih menggunakan alat tangkap yang kurang lama lingkungan, sehingga terumbu karangnya menjadi rusak, atau bahkan kegiatan wisatawan di sana menimbulkan dampak-dampak seperti banyaknya sampah karena pengelolaan sampahnya belum ada, kemudian menimbulkan e, kebisingan. Jadi, tadinya suatu wilayah yang belum ada wisatawan bagus gitu ya begitu ada wisatawan ada kegiatan per, eh, kegiatan pariwisata ternyata menimbulkan masalah nih kayak umpamanya eh, kapal pengantar eh, wisatawan yang belum eh, menggunakan tambat labu atau dia masih melempar jangkar kayak gitu kan terus di sana begitu banyak wisatawan tingkat kriminalitasnya menjadi tinggi kayak gitu. Sehingga wisatawannya sendiri meng, apa namanya? merasa tidak nyaman seperti itu sehingga ya kegiatan wisatawan yang berjalan itu eh, hilang seperti itu. Nah, ini contohnya kegiatan pariwisata berdasarkan Kegiatan pariwisata berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir. Pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak ramah lingkungan dijumpai, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mbak, Mbak Tirsa, Tirsa. Ini kan iya, dengan monitoring terumbu karang nih. Iya, Pak. Nah, kira-kira kalau dari studi kasus ini, apa nih yang tersa uh, bayangkan? Yang ini ya, Pak? Iya. Yeah. Kalau dilihat dari tahun 2015, di sini kan pariwisata lagi ramai-ramainya. Ada yang memancing, ada yang snorkeling juga, berarti bisa mengindikasikan bahwa terumbu karang dan ikan karang di wilayah tersebut itu baik sehingga bisa dijadikan sebagai uh, tempat pariwisata kemudian seiring perjalannya waktu selama empat tahun sampai tahun 2019 uh, wilayah ini tiba-tiba uh, menjadi uh, tidak aktif lagi kegiatan pariwisatanya itu bisa uh, bisa terjadi akibat uh, di sini juga ada kapal ya pak jadi jangkar-jangkar kapal yang berhenti uh, itu bisa mengenai terumbu karangnya sehingga menjadi rusak, terus uh, ikan karangnya pun juga jadi nggak ada gitu, kemudian balik lagi ke pencemaran lingkungannya lagi tambahannya banyak sampah yang diberserakan di sana, jadinya nggak ngebuat pariwisata itu hidup lagi gitu Nah kira-kira terus metode survei yang pemantauan yang kira-kira uh, Tirza mau desain seperti apa? Hmm, kira-kira sih kalau menurut saya ya Pak, diawali dengan uh, kenapa sih, apa sih ut, apa uh, faktor utama apa yang menyebabkan uh, si tempat pariwisata ini kehilangan minatnya gitu Pak? Pak, dari faktor keindahannya, potensi alamnya atau dari pelayanan pariwisatanya yang tidak bagus atau dari jangka uh, jaraknya juga uh, apa keefektivitasan uh, jarak dari wilayah tersebut gitu, Pak. Itu sih, Pak, menurut saya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini ya, apa kalau tadi disampaikan di sana ada kegiatan snorkeling gitu kan, berarti kan di sana terumbu karangnya kan e, bagus ya, karena kan orang snorkeling kan pasti mau lihat terumbu karang kan, dan ikan-ikannya nah, terus kita e, juga mendesain oke, kita harus lihat nih, sekarang ini kondisi terumbu karangnya seperti apa kayak gitu, apakah ternyata masih bagus juga, atau mungkin, oh ternyata jelek kayak gitu kan, nah dari situ kan kelihatan tuh kalau Terumbu Karang itu katanya bagus itu kan mungkin dari persepsi masyarakat ya. Jadi kan karena kan kondisinya kan saat ini kita tidak tahu. Karena ini kan kejadiannya sudah lampau gitu ya. Kejadiannya sudah lampau sehingga kita bisa uh, kasih gambar nih kepada... Mungkin kan kalau pada saat kita melakukan survei wisatawan sudah tidak ada kan. Tapi kan masyarakat yang tinggal di sana kan dari awal sebelum ada kegiatan pariwisata sampai sekarang kegiatan pariwisata yang sudah tidak ada kan masih tinggal di sana. Nah kita bisa kasih gambar gitu ya terhadap kondisi terumbu karang yang baik, yang sedang atau yang buruk nih perwakilan gitu kan. Kalau teman-teman sempat kuliah, ikut kuliah biologi laut kan ada tuh e, metode apa namanya penetapan, eh bukan metode sih, apa namanya Klasifikasi kategori terumbu karang ada yang sangat baik, baik, sedang atau eh sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk kalau nggak salah. Mungkin kita nanti bisa lihat. Nah dari situ teman-teman bisa tuh gambar, cari gambar yang yang mempresentasikan bahwa terumbu karang di situ baik gitu kan gambar. Nah kita tanya ke masyarakat di sana. Pak dulu terumbu karang di sini menurut Bapak gimana? Oh, baik. Nah, dari gambar ini menurut Bapak seperti apa nih? Kan terkadang baiknya saya dengan baiknya teman-teman kan beda nih. Kayak gitu kan. Nah, kita persamakan persepsi, baiknya itu masuk yang mana kategori mana nih? Nah, dari situ kan ketahuan, oke. Okay, ternyata menurut masyarakat di sana terumbu karangnya sangat baik nih, lebih dari 75%. Nah, teman-teman Tanya nih, terumbu karang di mana aja nih? Nah, tadi kan di sini kita sudah memetakan nih. Nah, di peta di sini kan kita identifikasi nih kegiatan snorkeling dulu. Itu lokasi di mana aja, namanya di lokasi depan dermaga, terus satu lagi depan eh, apa namanya batu-batu karang. Kayak gitu kan, dia ya. kan mungkin setiap lokasi punya istilah-istilah lain ya, untuk lokasi snorkeling. Kayak gitu kan, dari situ. Teman-teman melakukan penelitian atau pemantauan pemantauan kondisi terumbu karang berdasarkan uh, hasil survei teman-teman oh di sana sekarang kondisi terumbu karangnya uh, buruk nah, jadi kan memang ada perubahan kayak gitu sehingga uh, apa namanya hipotesa bahwa di sana tidak ada kegiatan pariwisata karena ya terumbu karangnya sudah berubah, yang tadinya sangat baik menjadi buruk, kayak gitu. Makanya, kan, pemantauan ini kita bisa lakukan di masa untuk mengambil atau untuk mencari data, di masa lampau, di masa saat ini, dan di masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, contoh lagi nih, oke. Ternyata uh, dulu ini terkait dengan uh, rehabilitasi, kayak gitu. Dulu tahun 2015 kondisinya baik kayak gitu. Sekarang 2019 kondisinya buruk. Nah kita melakukan kegiatan rehabilitasi nih, umumnya sekarang tahun 2021. Nah kita kan pengen tahu apakah kondisi terumbu karang yang kita mau lakukan itu kembali? Kan rehabilitasi kan tadi kata kuncinya adalah mengembalikan ya, mengembalikan kondisi terumbu karang yang pada saat awal di saat 2015. Nah, berarti PR-nya adalah teman-teman yang punya minatan terhadap rehabilitasi terumbu karang itu melihat tuh effort apa aja yang harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi terumbu karang ke sampai ke 2015. Kayak gitu. Oh, ternyata oh, kita harus melakukan kegiatan rehabilitasi jenis-jenisnya yang ada di yang saat ini ada, artinya di 2019 eh 2015 itu kan biasanya tidak semuanya hilang ya. Contoh ada jenis-jenis umpamanya jenis akropora, jenis porites, jenis uh, montipora dan seterusnya. Nah saat ini masih ada, tetapi memang jumlahnya sedikit. Nah kita pilih tuh jenis-jenis yang memang ada di alamnya, jangan sampai kita mendatangkan jenis-jenis baru, seperti itu. Akan Karena tidak semua jenis itu bisa hidup di suatu lokasi yang berbeda. Contoh, kayak mamanya saya saat ini tinggal di Jakarta. Tiba-tiba dipindahkan di Papua, atau dipindahkan di Kalimantan. Kan belum tentu saya bisa survive, kayak gitu. Nah, akan lebih baik kalau mamanya kita mengambil orang-orang yang dari Papua atau dari Kalimantan, gitu kan, yang memang di, apa namanya, dilakukan uh, duplikasi lah, kayak gitu, atau cloning, kayak gitu, jadi kan sistem uh, rehabilitasi karang itu kan sebenarnya yang memperbanyakkan, mempercepat pertumbuhannya, kayak gitu. Seperti itu. Paham kan ya? Atau ada yang masih bingung nah mungkin nih mbak lambok lambok lauren ada kan lemba lambok lambok ya maaf panggilannya apa nih lauren oh, sama aja pak lambok juga boleh oh ya nah di sini kan eh, lambok Seminatnya nih Modeling Travektori sampah plastik Ini maksudnya gimana nih? Iya Pak, jadi saya eh, Kan saya berpikirnya Ada faktor-faktor lain yang bisa merusak Ekosistem terumbu karang itu sendiri Seperti sampah plastik Jadi eh, saya ingin melakukan Modeling gitu Pak Untuk sebenarnya Sampah-sampah misalkan kalau so, studi kasusnya di lokasi daerah saya sendiri, asal saya dari Batam itu, asalnya dari mana, kenapa bisa sampai di sana, merusak eh, ekosistem di sana, seperti itu Pak. Ini menggunakan data model, Pak. Jadi modeling ini ya, nah ini bisa juga nih, kalau kalau studi kasusnya kayak yang tadi, apa namanya. Ini, di gambar ini, studi kasus ini kan banyak sampah nih. Kan bisa aja nih, ini bener nggak nih sampahnya dari wilayah situ karena akibat kegiatan pariwisata atau memang sampahnya dari lokasi lain gitu ya? Kalau modeling kan pengen tahunya seperti itu bukan? ya Atau saya salah? Iya Pak, bener. Apa sampah itu masukan dari warga sekitar seperti antromik atau e, sampah kiriman kira-kira kayak gitu sih Pak? Nah, itu kan berarti harus diidentifikasi. Jadi kegiatan pemantauan yang perlu didesain itu kan berarti si Lambok maaf benar kan ya? Lambok panggilannya sih biasanya panggilannya apa? maaf biar ini iya Pak, nggak apa-apa Lambok ya? iya Iya, Pak Lambok ini apa? E, mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di sana contoh e, apakah benar Sampah yang ada di sana itu berasal dari kegiatan ekonomi lokal. Kayak saya pernah dapat waktu main di Derawan gitu ya, Kalimantan Timur. Ini sampahnya itu sama-sama apa? minuman kaleng gitu ya, tapi bahasanya bahasa uh, Tionghoa atau bahasa Cina gitu kan. Nah, padahal di sana, di derawan itu tidak ada tuh produk yang ada menjual kemasan itu, kayak gitu. Nah, ini kita bisa identifikasi nih, kira-kira kita trace nih, ini sampah, apa makanan ini berasal dari negara mana sih, terus daerah mana nih, kira-kira sekitar uh, derawan yang uh, menjual produk itu, kayak gitu. Nah, kebetulan derawan itu kan, Kalimantan Timur kan perbatasan dengan ini ya Malaysia ya uh, dekat-dekat lah walaupun agak jauh juga ternyata kan tapi karena kita sudah nemunya di laut gitu kan berarti kan ada kemungkinan uh, produk ini dijual di Tarakan kayak gitu Tarakan itu kan perbatasan dengan Malaysia tuh yang Sarawak yang di daratan Kalimantannya nah ada kemungkinan sampah yang ada di derawan itu kiriman tuh Nah, kita juga harus lihat tuh, ini kita temukan pada saat bulan apa, sehingga di sana musimnya, musim apa tuh anginnya atau arusnya. Oh, ternyata benar, arusnya itu kalau pada musim, eh, di bulan-bulan tertentu, itu dari utara. kayak gitu. Ya, seperti itulah. Jadi kan kebayang ya, eh, dari studi kasus ini, jadi sampah apa aja yang ditemukan, kemudian eh, bulan apa, Kemudian kemungkinan sampah ini apakah benar dari lokal ataupun bawaan, seperti itu. Jelas ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita diskusikan bersama? Karena penginderaan jarak jauh, rehabilitasi terumbu karang. Ini saya coba baca beberapa minat magangnya ya. Pemetaan kerusakan terumbu karang. Nah ini mirip-mirip nih sama monitoring terumbu karang, oceanografi. Penginderaan jarak jauh. Nah mungkin yang agak, ini yang niken nih, Mbak Niken. Dia minatnya EDNA, huruf. Ini muridnya Pak Hawis benar-benar ini. <gif> Mana nih Mbak Niken nih? Kira-kira apa nih, Mbak Niken? Bagaimana Pak? Ya, kalau dari Mbak Niken, kira-kira pemantauan apa nih yang menurut Mbak Niken terkait dengan kasus di kasus yang di atas ini nih? Kan DNA nih, benar nggak? Iya benar Pak. udah um, belum? Um, mungkin bisa sebelumnya mengumpulkan data-data sekunder ya Pak mengenai organisme-organisme atau biota-biota apa saja yang bisa ditemukan di wilayah tersebut. Kemudian uh, bisa diteliti juga mengenai kelimpahannya. Dan untuk di kondisi yang di tahun 2019-nya bisa uh, melalui DNA ini bisa dicek apakah masih ditemukan biota-biota yang uh, ada di tahun 2015 itu, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Hmm. Bisa, bisa. Nah, uh, saya kemarin sempat dapat informasi juga, uh, DNA itu kan bisa luruh ya, eh maksud saya, ternyata kan uh, karena hewan laut itu mengeluarkan zat sisanya atau hasil Reproduksinya itu di air dengan sampling air aja udah ketahuan tuh. Ini jenis apa aja nih yang mungkin ada di sini kayak gitu ya? Nah, iya, mungkin betul. itu bisa jadikan apa ya istilahnya ya uh, bisa juga metode monitoringnya terkait dengan di situ ke kedekatan ya, kalau DNA itu kan biasanya membandingkan, ya, umpamanya lokasi A dengan lokasi B, ada nggak kekerabatannya kayak gitu ya? Iya, betul, Pak. Ya, bisa juga berarti dari uh, pemaparan saya ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut aja. Nah, di sini kan. Uh, Kesimpulannya adalah perencanaan yang baik akan menghasilkan kegiatan monitoring atau pemantauan yang sangat berguna bagi pengelolaan sumber daya pesisir. Jadi, kalau kita mendesain sebuah rencana pemantauan yang bagus, itu bisa menjawab karena menjawab permasalahan. Dan permasalahan itu biasanya untuk untuk masukkan... Se kepada si pengelola kawasan kayak gitu. Jadi kayak umumnya saat ini kita melakukan kegiatan beberapa kali pemantauan gitu ya, ya. Harapannya hasil yang kita dapatkan itu dapat memberikan masukan kepada pengelola kawasan seperti itu. Harap maka oleh sebab itu nanti ke depan teman-teman pada saat akan melakukan kegiatan pemantauan atau penelitian gitu ya. Ya akan langkah baiknya apabila hasil penelitian teman-teman bisa digunakan oleh uh, pengelola kawasan. Atau yang paling tidak untuk apa ya, untuk teman-teman implementasikan lah. Ya minimal, terangi juga bisa mendapatkan uh, hasil yang memuaskan. Karena kan ke depan teman-teman Uh, ceritanya kan saat ini magang diterangi ya nanti kita akan coba bantu mendesain gitu kan kira-kira dari uh, keminatan teman-teman ini seperti apa nih metode-metode pemantauan yang sesuai agar mendukung penelitian teman-teman dan mendukung kebutuhan pengelolaan yang ada yang saat ini uh, terangi uh, fokus di wilayah-wilayah tertentu, seperti itu. Itu sih uh, dari saya. Nah ini uh, sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Pak. Kalau cukup jelas, ini tugas buat teman-teman ya. Jadi kan dengan tadi sempatnya kita sempat diskusi. Ya, Saya coba mengangkat beberapa topik terkait dengan penginderaan, terus monitoring terumbu karang, rehabilitasi, dan EDNA. Nah, coba teman-teman merencanakan kegiatan pemantauan sesuai dengan minat magang teman-teman nih kayak gitu. Nah, kira-kira ya, kalau mamanya teman-teman ini kan terkait dengan penelitian. Rencana penelitian teman-teman nih, kayak tadi ada yang rencananya terkait sampah yang ada di Batam, gitu kan. Ya, mungkin teman-teman sudah mulai mencari data-data sekunder terkait dengan lokasi teman-teman mau melakukan penelitian. Nah, dari situ cobalah teman-teman mendesain sebuah rencana pemantauan yang mendukung rencana kegiatan Penelitian yang akan teman-teman lakukan, seperti itu. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi?